Hutan Lindung, peninggalan Belanda. Mm -hmm. uh, dulu ada namanya dinas kehutanan, dinas preservation. Nah, ini kemungkinan ditanam tahun 1930-an. Jangan lupa di subscribe. Apa? Subscribe. Sub -subscribe. Like, comment, like, comment, like, like, comment, and subscribe, guys. Yo, guys, guys, guys, cemong! tadi sekarang kita lagi di hutan kita ngapain gitu di hutan Iya kita jenuh kita bosen dengan pemberitaan kopi kopi dan kopi gitu ya kita ke hutan mencari suasana segar mau mencari udara yang alami ya yang masih ya dan seksi. Alah, Bang Mana <tele> Dia nggak mau lihat ke kamera. Saya hey, Kakak lihat kamera Halo. saja dikit, Kak. Jalan hmm. <tik> Masih berkutak-kutik di hutan hari ini kita. Kita memasuki kawasan hutan nyata dan ini pohonnya gede-gede hmmm pohonnya gede-gede Pohonnya atau pohon toh ini kayu yang berkualitas cukup baik yang ada di bangka halo tuh keren-keren uh. kawasannya -keren. masih eh uh, alami dan kawasan ini dilindungi oleh pemerintah jadi tidak bisa diambil pohonnya sembarangan gitu Hutang, hmm. apa bang? bahasa Belanda Bos ada Pro, Plank, Pro. Pro. Wezen. ada Bos Itu jenis nama kayunya ya? Nama hutan eh, ini. Itu bahasa Belanda. Uh. Belanda itu bahasa Belanda Bos oh, bahasa Belanda. <tuh> <tuh> Kalau bahasa bangkanya apa? <tuh> Rimbe. <tuh> <tuh> bahasa hutan, kehutanan. Iya. Itu itu Bang Ali namanya. Ah. <tuh> <laughs> kita masuk hutan yeah. inilah uh, hutan lindung peninggalan Belanda mm -hmm. uh, dulu ada namanya dinas kehutanan mm -hmm. dinas mm -hmm. possuasion nah ini kemungkinan mm -hmm. ditanam mm -hmm. tahun 1930-an 1930-an. 30-an mm -hmm. uh, karena di peta tahun 1930 awal itu belum terpetakan hutan nih tapi berdasarkan cerita-cerita masyarakat ini ditanam tahun mm -hmm. 30-an Uh, kurang lebih luasnya ini berapa? Dulu pernah kita petakan yang hutannya, atuhnya itu 60-an, 60-an hektar. Jadi, dari melintang dari ujung sana, pesantren kima hmm. sampai arah dekat, uh, apa arah, air balai ada air balai namanya. Terus, kalau lubuk punter, ya masuk juga lubuk punter. Tapi, untuk uh, sampai sekarang masih terjaga masyarakat sekitar sini eh uh, berinisiatif menjaga hutan ini baik desa kimak maupun desa jurung nah ini di perbatasan jadi uh, mereka yang berinisiatif untuk menjaga ini kalau kalau enggak ada inisiatif dari masyarakat sendiri pasti udah hilang walaupun sebagian kanan kiri itu sudah menjadi hutan kebun ada sahang dan lain-lain tapi yang ini 60 hektare Insya Allah terjaga yang nyatunya Oh gitu ya. Sip. Kita lanjut perjalanannya sambil kita ngobrol. <laughs> Jadi diperkirakan pohon udah berapa usianya, Pak? Hampir 100 ya? puluhan. Oke. Okay. Pucuk mengkalai. Oh ya, Pak. Mau tanya ini nih? Selain kayunya nyatok, selain kelompok nyatok, ada tanaman apa lagi di sini? Oh banyak Pak. <laughs> ini uh, pucuk mengkalai namanya. Apa kan, apa. Ini kalau kita masih kecil-kecil dulu, orang tua sering dimasak untuk <came> <language> apa? pelanduk, rusa, <arsa structures> daging ayam, nah. bisa juga untuk dilalap. Nah. Kalau ini puar namanya. Iya. <susuk> <Yeah. tuh. tuh> kuar itu cepet viral cepat ya, ya. <laughs> cepet viral, katanya bisa untuk mengobat ya. untuk obat yang ya. HIV nah, gitu ini nasi-nasi ya. oh nasi-nasi oke okay. kayunya cukup gede-gede kayunya kayunya nyatonya gede nah nasi simpur mungkin di, oh, di... ini nasi hmm. ini ini Hari ini kita edisi Nata Kleka, masuk-masuk hutan. Ini ujungnya Cukup luas hutannya, ya, dan untuk nyato itu ini. Hmm tingginya belasan meter ya kakak ya mm -mm. ya kakak yeah. ya iya yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. mm. jangan ditanya lama-lama ya yeah. bingung mau ngomong apa <laughs> aku juga tak tahu tapi aku tapi aku bicara <laughs> orang tidak mengerti aku pun mengatakannya <laughs> tak tahu apa yang aku bingung <laughs> oh <laughs> diambil ini ya Tiket, ya apa bang Hai. Hai. Hai. namanya? Merapain? Bukan ikan loh. Merapen, Kayu merapen. Jadi mereka tahu bukit merapen tuh di sini merapennya di sana bukitnya. Sama juga di rumah kami, Bang. di sana bukitnya juga. Bang. rumah kami air merapen. merapen. Ah, ini yang lebih dekat nih. Merapen di sini, airnya di rumah Ika. Ini daunnya mirip-mirip sama kayak daun apa nama? Bukan itu. eh Apa? Sampai. Ini Punya daun sungkar tadi tuh. Ada ketemu batang sungai? Gila. Ini cukup besar uh -huh. uh, pohon kayu Nyatuh nyatu, <laughs> Dua pelukan orang dewasa. di, oh, ada, ada tupai. di hutan. ketemu jadi. Oh, <laughs> dan ini didirikan oleh dan... ya, apa ya? Pinas kehutanan zaman Belanda. Oh, ya, ya. Harus kita rawat, kita jaga warisan Belanda ini. Kayunya tuh ini sendiri e, tanaman memang khas Bangka atau dari luar, Mbak? E, termasuk e, apa ya endemik di Bangka. Endemik. Ya. Endemik di Bangka dan cukup apa ya cukup berkelas kayunya. Kelas. Ada kelas. Kelas kayunya untuk di bawah um, bulimah sedikit buat apa uh, bangunan kemudian furniture kan uh -huh. cukup ini uni. hutan apa hutan homogen ya di karena mayoritas ah? tanamannya hanya uh, ah, nyato ya nyato harus dijaga si dan dirawat hutan ini hmm. Hutan. Ada pesan mungkin Pak untuk yang orang-orang luar yang sedang menyaksikan ini? Nah, karena hutan ini merupakan hutan salah satu jenis hutan tropis ya, hutan tropis itu kan menjadi paru-paru dunia, jadi harus dijaga dan dirawat karena uh, dia merupakan sumber ya, sumber oksigen bagi kita ya masyarakat di Pulau Bangka termasuklah masyarakat dunia sebenarnya Jadi harus kita jaga kita rawat kita pelihara di samping eh, sebagai paru-paru sumber oksigen juga tentu banyak ya fauna eh, ya fauna fauna khas di Bangka ada di sini. Tadi saya lihat ada lutung kan. Kemudian ada kera tadi, kemudian ada beberapa jenis burung. Nah, ini harus dijaga dan dipertahankan. Jadi jangan ada penebangan liar. Jangan jangan sampai dirusak, ditebang kan di depan itu sudah ada nah. baca ya benar dan ancaman pidananya kan? apalagi sampai di ya. digali tambang itu ya, ya digali tambang diganti dengan sawit nah, itu oh, uh, sangat uh, rugi uh, ya kekayaan uh, alam kekayaan hutan kita yang uh, sedemikian uh, luar biasa dan kalau kita baru mau menanam kan uh, kapan kita baru bisa melihat pohon-pohon uh, sebesar ini Nah, ini kita tinggal merawat penjaganya kan, sebenarnya lebih uh, mudah ya bagi kita dibandingkan kita menanam dari awal. Dan kalau bisa uh, uh, bibitnya ya, bibitnya atau ini uh, di apa, dibudidayakan lagi eh, dijadikan sebagai salah satu tanaman ya, tanaman untuk produksi produksi kayu di Bangka. Jadi selama ini kan kita hanya mengambil kayu dari hutan, tanpa ada upaya kita untuk menanam. Nah di sini jelas ya kalau dia musim berbuah kan kemudian buahnya bisa kita semai ya bijinya untuk dijadikan uh, bibitnya, bibit dan bisa kita tanam menjadi apa? Uh, apa, tanaman untuk produksi kayu lah itu. Oke, terima kasih Jadi Mbak Supradi Mesti diingat Jangan ada Penebangan hutan secara liar Apalagi ini adalah hutan dendam warisan eh, Nenek moyang Pada masa penjajahan Belanda Jadi waktu Pantas untuk kita jaga dan lestarikan Dari nyato ini Belangir. Hmm, sore ya Balangeran. Oh Itu selain nah, kita tahunya nyato ya Belangir. Belangir. Oh, Ternyata sore yang Belangir. Belangir itu tulisannya di atas. <tuk> Oke, Supradi. Sekarang kita akan meninggalkan kawasan hutan nyato yang ada di desa Jurung perbatasan dengan desa Kimak banyak uh, ilmu yang kita dapat hari ini dan aku sendiri baru tahu di sini ada hutan nyato dekat padang dekat tempat kita jadi berterus sebuah Radhi yang lagi merekam video ini buat kita kita semua untuk dapat menjaga kelestarian alam. Jangan pernah untuk merusak alam Jangan pernah menebang pohon sembarangan Karena dari hutan Kita dapat menghirup udara yang sehat Karena hutan merupakan tempat produksi oksigen Atau udara yang bersih Bila tidak ada lagi hutan Bisa dibayangkan Gimana sahabat? Oke okay. Jadi, buat Anda terima kasih yang telah menyaksikan video kita hari ini. Dan kita ketemu lagi di ekspedisi kita selanjutnya. Sudah. Jimmarwan. Terus, Freddy, sekarang tim kita lagi coba untuk mengangkat uh, apa nama? Uh, yang sempat Tuh. Nah, berhasil kita dirikan lagi kita dengan dengan eh uh... ya? nah, ini, ini harus di cari kayu yang cabang atau ada pindahin aja di sini, Ceh dia, di sini. Itu. sendirin <tik> ay <Risa. tik> oh, hey. ada sponsor ya Dap, gitu. aduh zom Oh, jadi gitu ini enggak ya? bermerek, jadi hmm. bebas boleh masuk itu kira kali terkenal deh uh, Butuh endorse ya kakak ya Boleh tanya beli di mana? Uh, gak usah tanya deh nggak <laughs> perlu Mau kak? Mau Suap ya? jadi um. Dari keseluruhan kita hari ini jalan-jalan oh, e, oh. Ternyata sekali. dia mau mandi ada yang bikin rusuh, akan bikin gaduh nih ha, sama orang dua. Bagus Biang rusuhnya ini. Bergerak <laughs> ini eh, Dinas ke kehutanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ya. ada di jalan Muntok, Montok apa Mentok? Mentok. Oh, pakai O. Men, Mentok, Mentok. Pakai e. Muntok. E. E. E. E. Alasannya e. mau enggak? Alasan e. lo, Pak. E. Alasan lo alasan lu kenapa? Eh, Man O. Di e. e. e. e. e. e. ada lah Ah, moma <laughs>